assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya sony Kurniawan ya dan apa kabar kalian semua semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat nah di video kali ini saya ingin berbagi informasi pinjaman online cepat cair dan untuk metode pencairannya bisa juga menggunakan dompet digital ya yaitu bisa menggunakan ovo ataupun gopay Nah aplikasi ini sangat cocok bagi teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman uang online Namun terkendala belum memiliki ATM pribadi Nah nanti jika teman-teman ingin mengajukan, teman-teman bisa coba mengajukan di aplikasi ini ya Namun sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel saya ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Supaya setiap saya update video terbaru, kalianlah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Nah, untuk aplikasi kali ini yang saya akan informasikan yaitu aplikasi TunaiGo. Nah, aplikasi TunaiGo ini tersedia di Google Play Store ya. Silahkan teman-teman yang ingin mengajukan nanti bisa download terlebih dahulu aplikasi ini melalui Google Play Store. Dan bagi teman-teman yang ingin galbay di aplikasi ini, saya persilahkan ya, karena aplikasi ini tidak terdaftar di OJK. Sudah diperhatikan aplikasi ini tidak memiliki DC lapangannya Namun bagi teman-teman yang ingin galbay di aplikasi ini Teman-teman bisa simak video ini sampai akhir ya Supaya teman-teman bisa aman pada saat sebar data berlangsung Karena untuk konsekuensi di aplikasi Go ini Jika kita telat bayar ataupun gagal bayar Maka dari pihak DC dari aplikasi ini Nanti akan melakukan sebar data ya Silahkan nanti teman-teman bisa simak video ini sampai akhir Supaya teman-teman bisa paham Nah untuk syarat mengajukan pinjaman di aplikasi ini Yang pertama harus warga negara Indonesia Yang kedua mempunyai IKTP Yang ketiga usia minimal 18-55 tahun Yang keempat mempunyai penghasilan Dan yang terakhir harus mem mempunyai rekening bank pribadi Namun teman-teman jangan khawatir ya Karena di aplikasi ini untuk metode pencairannya bisa juga menggunakan dompet digital Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman. Nanti jika teman-teman ingin mengajukan seperti biasa, daftar terlebih dahulu dengan cara masukkan nomor handphone, kemudian masukkan kode yang dikirimkan melalui SMS. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, nanti jika teman-teman ingin lanjut ke proses pengajuan, silakan teman-teman tinggal klik ajukan pinjaman sekarang. Nah, di sini untuk tahap yang pertama, silakan teman-teman bisa isi informasi pribadi ya. Mulai dari nama nomor NIK KTP, nomor WA, jenis kelamin, tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan. Silakan teman-teman bisa lengkapi ya. Usahakan untuk informasi pribadi di sini isi sesuai dengan KTP ya. Silakan teman-teman bisa isi seakurat mungkin. Dan di sini untuk nomor WhatsApp ya atau nomor WA, usahakan untuk nomor pengajuannya harus ada WhatsAppnya ya. Silakan nanti teman-teman bisa isi saja nomor nomor wa di sini sesuai dengan nomor pengajuan. Nah nanti jika sudah diisi semua silakan teman-teman tinggal klik selanjutnya. Nah di sini teman-teman isi yang tahap yang kedua ya yaitu sertifikasi alamat ya. Nah di sini teman-teman bisa isi alamat tinggal. Usahakan di sini untuk alamat tempat tinggal harus selengkap mungkin ya seperti rt rw kelurahan. Kecamatan, kabupaten, dan kode pos, silakan teman-teman bisa melengkapi untuk alamat tersebut. Nah, kemudian di sini teman-teman diminta untuk memasukkan kontak darurat ya. Di sini diminta untuk memasukkan tiga kontak darurat. Nah, di sini untuk kontak darurat harus aktif ya. Artinya, jika teman-teman ingin mencantumkan kontak tersebut, harus dipastikan kontak tersebut aktif dan bisa dihubungi. Silahkan, teman-teman bisa mempersiapkan kontak darurat tersebut ya. Di sini, teman-teman cantumkan 3 nomor ya. Dan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman di aplikasi ini, harus diwajibkan menggunakan kontak palsu ya. Karena aplikasi ini akan meminta izin akses ke kontak ya Nah maka dari itu silakan teman-teman bisa Rubah terlebih dahulu kontak real menjadi kontak palsu ya Nah hal ini supaya teman-teman antisipasi Dimana pada saat teman-teman gagal bayar Ataupun sebar data ya Teman-teman tidak akan, tidak akan panik ya Nah silakan teman-teman yang ingin mengajukan diwajibkan harus menggunakan kontak palsu Nah, nanti jika sudah diisi semua, silakan teman-teman tinggal klik selanjutnya. Nah, di sini teman-teman diminta untuk unggah foto KTP ya. Silakan teman-teman bisa unggah foto KTP, harus sejelas mungkin, jangan sampai buram ataupun ngeblur. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk foto selfie dengan KTP ya. Silakan teman-teman bisa selfie, harus sejelas mungkin ya, jangan sampai buram ataupun ngeblur. Dan pastikan pada saat verifikasi foto KTP di sini harus jelas ya dan koneksi internet pun harus stabil. Nah, nanti jika sudah silakan teman-teman tinggal klik selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa isi nama perusahaan ya. Ini hanya sekedar contoh saja ya teman-teman. Nah, di sini nama perusahaan Aryo Konveksi, kemudian isi nomor telepon perusahaan. Nah, di sini untuk nomor telepon perusahaan harus wajib aktif ya. silahkan teman-teman bisa kondisikan terlebih dahulu untuk nomor telepon perusahaan di sini ya. Kemudian isi jenis pekerjaan Dan kemudian isi nominal gaji bulanan ya Silahkan teman-teman bisa Cantumkan saja nominal gaji bulanannya Dan jika sudah diisi semua silahkan teman-teman tinggal klik selanjutnya Nah di sini teman-teman diwajibkan harus mencantumkan bukti pekerjaan ya, Seperti ID card, slip gaji, NPWP ataupun yang lainnya Kemudian isi nama ya, nama di sini yaitu nama yang tercantum di rekening bank ya. Nah di sinilah teman-teman harus mencantumkan nama. Nah di sini pilih nama bank. Nah di sini banyak pilihannya ya, seperti BRI, BNI, BCA, Mandiri dan lain-lain. Nah, di sini jika teman-teman ingin menggunakan nomor digital, silahkan teman-teman tinggal klik lain-lain. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya. Di sini sangat banyak banyak pilihannya. Nah, silahkan teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya. Jika teman-teman ingin memakai OVO ataupun Gopay silahkan teman-teman bisa pilih salah satu Oke kita ambil contoh kita menggunakan OVO nah di sini nomor rekening silahkan teman-teman bisa isi ya biasanya untuk OVO di sini untuk nomor rekeningnya nomor ponsel ya silahkan teman-teman bisa isi nomor ponsel yang terhubung dengan akun OVO tersebut Oke kita ambil contoh 0812 jika sudah silakan nanti teman-teman bisa klik selanjutnya. Nah nanti untuk tahap yang terakhir yaitu verifikasi wajah ya. Nah di sini untuk verifikasi wajah usahakan di tempat yang terang dan pastikan koneksi internet harus stabil ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman bisa ikuti saja untuk langkah selanjutnya ya. Intinya silakan teman-teman bisa lengkapi data pengajuan di sini selangkah mungkin seakurat mungkin ya supaya pengajuan teman-teman bisa cepat di acc. Oke okay, sampai sini untuk proses pengajuannya sudah selesai ya, namun jika teman-teman nanti belum paham nanti bisa sharing saja di kolom komentar. Oke okay, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.